Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam Kapanpun ada mengakses channel video ini Seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi Membahas seputar Law of Attraction Indonesia Melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini Terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti Untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Baiklah, pemirsa, kali ini kita akan membahas 5 menit sebelum tidur teknik bioskop mental. Teknik Bioskop Mental ini dilakukan 5 menit sebelum Anda tertidur di malam hari, di mana Anda bisa menetapkan tujuan atau impian Anda, yakni Anda sebagai mitra sang pencipta bekerja dengan menggunakan Law of Attraction di dalam perwujudan di dunia fisik. 5 menit sebelum tidur ini sangat esensial dalam perwujudan tujuan dan impian Anda. Saya memahami dan saya mengikuti di komen-komen, ya ini mungkin ada, sudah baca beberapa buku, mempelajari beberapa teknik, mengikuti beberapa video Youtube, bahkan belajar di kelas berbayar dari mentor atau guru. Mungkin ada yang tidak satu pun yang berhasil atau efektif buat Anda. Seperti itulah Anda bisa meniru kiat sukses, belajar banyak teknik, tapi hasilnya bisa iya, bisa tidak. Anda bisa menduplikasi caranya, tapi tidak dalam hal kesuksesan seseorang. Mungkin sukses juga sih, tapi tingkat kesuksesannya belum menyamainya. Anda menggunakan dan menerapkan law of attraction di dalam hidup Anda. Kalau mau jujur, Anda tidak perlu membaca semua buku tentang law of attraction jika Anda sudah menemukan cara yang efektif dan berhasil buat Anda, bukan? Dan untuk itulah Anda perlu melakukan uji coba terhadap pengetahuan atau teknik-teknik yang ada yang mana yang kemudian efektif buat hidup Anda bukan untuk menilai baik buruknya suatu pengetahuan, teknik atau pengajarnya, tapi sebagai masukan untuk Anda menemukan pola atau cara yang paling sesuai dan efektif buat Anda. Sekali lagi, tidak ada penilaian pengetahuan dan teknik yang buruk hanya karena saat ini belum tampak hasilnya buat Anda. Saya juga sering kali sampaikan ke teman-teman walaupun law of attraction itu, ini adalah hukum, tapi ini bukan hukum ilmu pasti atau ilmu fisik seperti satu ditambah satu, pasti dua. Oleh karenanya hasilnya bisa bervariasi ke setiap orang, walaupun saya menyampaikan berdasarkan apa yang sudah saya alami dan efektif buat saya, tetapi oleh karena kondisi jiwa seseorang, tingkat spiritual masing-masing Anda, dan hubungannya dengan alam semesta dan kehidupan yang lebih luas, bahkan dengan sang pencipta yang akan sangat rumit Kompleks jika harus saya jelaskan di sini. Dan saya percaya beberapa dari Anda mungkin frustasi dengan law of attraction karena tidak mewujudkan apa yang Anda inginkan. Atau impikan. Mungkin ini bisa dieliminasi dengan menggunakan 5 menit secara efektif sebelum Anda jatuh tertidur di malam hari. 5 menit ini akan mengembalikan Anda ke titik di mana Anda secara sengaja menciptakan dengan kemauan Anda melalui potensi kecerdasan tak terbatas. Yakni potensi tak terbatas dari alam semesta. Terhubung dengan alam semesta saat Anda tertidur dan Anda masuk dalam kondisi gelombang otak teta. Di kondisi teta ini kita bisa melakukan banyak hal untuk manifestasi. Law of attraction adalah sebuah hukum. Jadi ikuti saja formula sederhana ini dan tentu saja ini menyenangkan. Ikuti. Terapkan secara rutin sebelum Anda tertidur di malam hari, kemudian Anda perhatikan apa yang akan Anda alami kemudian. Yang Anda perlu lakukan adalah ambil kendali secara sengaja untuk menggunakan 5 menit setiap malam sebelum Anda jatuh tertidur. Pemirsa, saya ingin Anda mencamkan ini baik-baik, karena kalimat ini sangat esensial, mendasar, dan saya percaya bahwa Anda perlu mengingatnya, karena ini adalah kunci dan pinjakan dari kesuksesan suatu manifestasi. Yakni, apa yang Anda pegang di pikiran secara dominan, secara bawah sadar, Anda akan menariknya dalam kehidupan Anda. Alasan utama seseorang itu berjuang untuk mewujudkan apa yang dia impikan dengan law of attraction adalah program di pikiran bawah sadarnya. Yang utama atau pikiran yang mendominasi di dalam pikirannya adalah negatif dan penuh keterbatasan. Orang-orang terlalu mengkhawatirkan apa yang tidak dimiliki atau bagaimana sesuatu itu akan terjadi. Mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, ya Anda tahulah hal-hal semacam itu. Seperti bagaimana mobil ini akan terjual, bagaimana rumah itu akan terjual, bagaimana jika dia menemukan kekasih lainnya, bagaimana jika dia berkencan dengan orang lain dan lain-lain. Daftar ini akan semakin panjang kalau saya teruskan. Setiap pikiran-pikiran tersebut menjadi bagian keseluruhan yang mendominasi pikiran dengan kenegatifan. Pemirsa jadilah tuan atas pikiran Anda, tetapkan apa yang ingin Anda wujudkan seperti yang Anda ketahui sekitar 92%, walaupun ini bukan angka yang pasti ya, dari pikiran kita adalah berada pada tingkat pikiran bawah sadar. Dengan kata lain, dibandingkan jika Anda meluangkan energi di pikiran sadar, anda akan mendapatkan hasil yang lebih dan hasil yang lebih baik jika Anda meluangkan energi di pikiran bawah sadar Anda. Untuk itulah Anda akan melakukan perubahan yang masif sehingga manifestasi menjadi lebih mudah. Lebih mudah daripada kalau Anda tidak memahami hal paling mendasar yang sangat mempengaruhi perubahan ini. Jika Anda jatuh cinta itu melalui bagian bawah sadar Anda. Anda menarik orang yang spesifik di dalam kehidupan Anda itu melalui bagian bawah sadar Anda juga. Anda berhasil menurunkan berat badan dan menjadi lebih sehat dan bugar. Anda menarik kekayaan juga melalui bagian bawah sadar Anda. Segala yang Anda tarik, hal yang baik, hal yang buruk, hal yang tidak menyenangkan pun Anda telah menariknya melalui kekuatan di bawah sadar Anda. Jadi kunci sukses untuk manifestasi adalah melakukan pemrograman ulang bagian bawah sadar Anda. Baiklah, kita mulai saja ya sekarang. Nomor satu, pilih satu hal yang untuk diwujudkan. Pilih satu hal yang untuk diwujudkan, yaitu satu hal yang ingin sungguh-sungguh, sepenuh hati Anda ingin wujudkan dan kemudian lakukan latihan ini selama 28 hari. Tapi ya itu, Anda perlu tetapkan terlebih dahulu satu dan hanya satu hal yang ingin sungguh-sungguh untuk diwujudkan. Tapi ingat saya garis bawah ini, bukan berarti sesuatu itu akan terwujud hanya dalam 28 hari ya. Jangan salah paham, tetapi ini latihan yang mesti Anda lakukan selama 28 hari. Setelah Anda terbaring di tempat tidur, sudah terbebas dari apapun, kegiatan di malam hari siap untuk tertidur, maka masuk ke tahap yang kedua. Nomor dua, masuki ruang bioskop di pikiran begitu Anda akan tertidur. Saya ingin Anda membayangkan diri Anda benar-benar sebagai pelaku berjalan masuk ke dalam suatu ruangan bioskop dalam pikiran Anda, bayangkan suatu layar bioskop yang besar berada di dalam ruangan bioskop. Harusnya Anda mudah membayangkan ya kalau sudah pernah nonton di bioskop sebelumnya. Anda memulai dari membuka pintu masuk ke ruang bioskop, Anda berjalan masuk ke dalamnya, melihat layar bioskop yang putih dan besar. Dan lihat di sekeliling Anda, kursi-kursi kosong tidak ada satu orang pun yang ada di dalamnya kecuali Anda. Kemudian Anda mengambil posisi duduk berada di tengah-tengah menghadap layar bioskop yang putih dan besar itu. Nomor tiga, bergairahlah dengan impian Anda. Kemudian bergairalah dan bersemangatlah tentang impian Anda tersebut dan kemudian proyeksikan ke dalam layar bioskop. Munculkan secara visual di layar bahwa hal tersebut sudah terjadi, sudah terwujud. Lihatlah diri Anda sudah berada di dalam rumah yang baru itu, bersantai di ruang tamu atau berjalan-jalan di taman rumah atau apapun yang kira-kira akan Anda lakukan saat berada di rumah baru, Hubungan Anda yang baru atau di rekening Anda yang baru, apapun itu impian Anda yang sudah Anda tetapkan satu hal untuk diwujudkan. Lihatlah dan bergairahlah dengan memvisualkan di layar bioskop yang besar itu. Dan lihatlah secara detail seperti sebuah film hidup yang diputar saat Anda menonton film. Perhatikan setiap detailnya dan rasakan suatu perasaan senang, bergairah, bersemangat, senang luar biasa. Lihat diri Anda di dalam film tersebut, lihat situasinya, perhatikan di dalam film tersebut. Nomor 4, menyatu dengan gambar di layar bioskop. Yang berikutnya ini penting. Di dalam pikiran Anda berdiri dari tempat duduk Anda, kemudian Anda berjalan menuju layar bioskop di mana film tadi diputar. Anda berjalan mendekat ke layar bioskop, menembus film yang sedang diputar di layar tersebut dan menyatu dengan film atau gambar di layar tersebut, dan Anda menjadi bagian dari gambar yang sedang diputar tersebut. Dan sekarang Anda sebagai pelaku berada di rumah baru, hubungan Anda yang baru, atau di rekening Anda yang baru, apapun itu impian Anda, Anda berada di dalamnya dan mengalaminya. Jadi pada langkah ketiga tadi, Anda melihat diri Anda sendiri sedang melakukan sesuatu di layar bioskop, kemudian di langkah keempat ini Anda menyatu dengan sosok diri Anda yang tadi ada di dalam layar bioskop dan sekarang Anda sebagai pelaku dan mengalaminya langsung. Anda sekarang berada di dalamnya, berada di dalam rumah baru Anda, bersantai di ruang tamu atau berjalan-jalan di taman rumah sebagai pelaku untuk hubungan keuangan dan lain-lain silahkan ciptakan gambaran Anda sendiri. Sadari, lihat. Sekeliling, rasakan diri Anda sebagai pemain utama atau aktor di dalam film pikiran Anda ini. Lakukan ini 5 menit sebelum Anda jatuh tertidur di malam hari. Lakukan ini setiap hari selama 28 hari berturut-turut. Kemudian lihat hal-hal apa yang akan mengarahkan Anda kepada impian dan tujuan Anda tersebut. Saya garis bawahi hal-hal yang akan mengarahkan Anda ke impian dan tujuan Anda. Sekali lagi, tetapi bukan berarti itu akan terwujud dalam 28 hari. Tetapi kalau Anda misalkan benar mengalami keajaiban dalam 28 hari ini, anggaplah itu bonus kemurahan hati dari Tuhan dan Anda selayaknya bersyukur dan berterima kasih kepada sang pencipta. Untuk pembuatan bioskop di pikiran ini, di film yang Anda buat ini Anda bisa memvisualisasikan sampai Anda jatuh tertidur atau Anda bisa memvisualisasikan dengan ending atau akhir yang bahagia kemudian keluar dari layar bioskop, keluar berjalan dari ruang bioskop menuju pintu keluar gedung bioskop, kemudian tertidur. silakan hal tersebut sama saja. Tertidur di tengah-tengah saat, berada di dalam layar bioskop sebagai pelaku, atau sampai tahap menutup pintu gedung bioskop dan tertidur. Nomor lima. Menulis afirmasi di saat bangun di pagi hari. Baiklah, saat Anda bangun di pagi harinya, duduk dan tuliskan afirmasi positif tentang tujuan Anda yang digambarkan dalam bioskop mental semalam. Contohnya saat bioskop mental Anda menggambarkan pengalaman tentang rumah baru, saat Anda melihat diri Anda sendiri memegang kunci pintu rumah, masuk ke ruang utama dan seterusnya, kemudian anda sendiri men masuk menyatu ke dalam layar bioskop dan menjadi bagian dari cerita di layar bioskop tersebut. Itulah pengalaman Anda di dalam menggambarkan rumah baru tersebut. Contoh afirmasinya Anda mungkin seperti ini. Saya bersyukur sekarang saya menyukai tinggal di rumah baru saya. Simple kan? Simple dan mudah. Berapa kali menulis afirmasi ini? Sekali saja cukup. Kalau mau lebih silahkan. Baiklah pemirsa, silahkan dipraktekkan dalam 28 hari. Pemirsa kemana pikiran Anda terarah, energi akan mengalir mengikutinya. Itulah yang akan terjadi, demikianlah law of attraction bekerja. Ini adalah teknik yang sederhana dan boleh dicoba untuk membantu Anda dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita Anda. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh ya Silakan posting pertanyaan di komen channel ini ya, sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemaparan saya. Nanti saya akan jawab satu persatu pertanyaan Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian kedua dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.